Upaya Terakhir Setan Menyesatkan Manusia Sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali bahwa iblis dan bala tentaranya, para saitan menjadi musuh manusia. Musuh yang dimaksud adalah dalam arti hakiki yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tetapi, dalam kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi setan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung, dan memudahkan kehidupan kita sehari-harinya. Baik setan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib. Tak tanggung-tanggung, Upaya setan untuk menyesatkan ini dilakukan hingga titik terakhir kehidupan manusia, yakni ketika sakaratul maut. Ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah membakar hati tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Mungkin, Orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minuman, tetapi rasa haus tidak serta merta hilang. Dalam keadaan seperti inilah biasanya saitan datang, membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka Para syaitan itu sangat tidak rela jika seseorang itu meninggal dengan memperoleh keridan Allah. Pada puncak kehausan, yang seolah tidak tertahankan itu, syaitan akan datang dengan satu gelas minuman yang sangat segar, dan ia berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Jika sang mukmin yang tidak menyadari kalau ia adalah syaitan, ia akan berkata, berilah aku air itu. Zaitan berkata, "Baiklah, tetapi katakan terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakannya, maka Aku akan memberikan air ini kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, setan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakaratul maut ini." Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh. Ia akan menyadari, kalau sosok pembawa air itu adalah setan, maka ia akan berpaling. Tetapi, setan tidak berhenti dan putus asa. Ia akan berdiri di arah kakinya dengan penampilan yang lain, masih dengan membawa minuman yang amat segar menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata kepadanya, Berilah aku minuman itu. Setan dalam penampilan lain itu berkata, Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah Alaihi s.a.w. adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu. Setelah mendengar jawaban seperti itu, sang mukmin akan menyadari kalau setan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya. Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan membakar hati dan tidak akan meminta lagi. Ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah, memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya. Ada suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat suhud, bernama Abu Zakaria, ketika sedang sakaratul maut, beberapa orang sahabat dan muridnya menunggui beliau. Ketika Abu Zakaria tampak dalam kepayahan, seorang sahabatnya mengajarkan kalimat taibah, katakanlah, La ilaha illallah Lagi-lagi, Abu Zakaria memalingkan wajah Bahkan ketika untuk ketiga kalinya mereka memintanya membaca kalimat tahibah Abu Zakaria berkata, Aku tidak akan mengucapkan kalimat itu Setelah itu, ia jatuh pingsan Para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan itu Sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi tetapi, satu jam kemudian Abu Zakaria siuman dalam keadaan yang lebih segar. Ia berkata kepada sahabatnya, Apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku? Benar, tiga kali kami meminta engkau membaca syahadat, tetapi dua kali engkau berpaling dan ketiga kalinya engkau berkata, Aku tidak akan mengucapkannya, karena itulah kami jadi bersedih, Abu Zakaria berkata, sikap dan perkataanku itu bukanlah kutujukan kepada kalian. Kemudian Abu Zakaria menceritakan, kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air, yang tampak sangat segar, sementara ia merasa sangat kehausan. Iblis berdiri di sisi kanannya, sambil menggerakkan mangkuknya, sehingga kesegaran air itu makin menggoda, dan berkata, tidakkah, kau membutuhkan air. Ia tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka Iblis berkata lagi, katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah. Abu Zakaria berpaling dari Iblis yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucap kalimat toibah untuk pertama kalinya. Tetapi, Iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka ia berpaling lagi yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya membaca kalimat Taibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, Iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayunya yang memikat, mengining iminginya dengan minuman yang begitu segarnya sambil berkata, katakanlah bahwa Allah itu tidak ada. Maka, dengan tegas Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengatakannya. Saat yang bersamaan, sahabatnya sedang meminta dia mengucapkan kalimat toibah untuk yang ketiga kalinya. Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya. Seketika itu, mangkok yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan, kemudian ia lari terbirik-birik. Tetapi, rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahankan, sehingga aku jatuh pingsan. Jadi, sikap dan perkataanku tadi bukan untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis. Dan sekarang, kalian saksikan semua, Ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu, tubuh Abu Zakaria melemah, dan ia meninggal dunia dalam keadaan khusnul khotimah. Sahabat, semoga kita juga bisa terhindar dari godaan setan dalam menghadapi Sakaratul Maut, sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan khusnul khotimah. Amin.